yang kau tahu Bila mencari aku Sejuta rasa di hati Amatlah ku pendang Tapi akan ku coba Kau mencari milikku, entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu. Coba dengar sepenuh hati. Ku ingin jujur apa ada. Aku menginginkanmu Tapi takkan ku paksakan Dan ku pastikan Kau belahan hati Bila milikku Ku ingin kau mencari Bagaimana caranya Lihatlah mataku Untuk memintamu Ku ingin jalani bersamamu Coba dengar sepenuh hati Ku ingin jujur Apa adanya Menarilah bersama Sambutlah diriku untuk memelukmu. Ku ingin kau mencari milikku, entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Oh, oh, oh. Ku ingin jalani sama mu coba dengan sepenuh hati ku ingin jujur apa adanya Thank mm -hmm. you.